Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini bang Mimina akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita Di kabar pertama para sahabat ya mengenai acara yang diadakan oleh Fanbase Ini luar biasa, suatu kebanggaan untuk warga Konoha Masya Allah banyak orang-orang baik yang sangat tulus mendoakan baby L, spesial di hari ulang tahunnya Abang L. L2W berbagi peralatan sekolah untuk anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Doa-doa baik dari para anak yatim untuk baby L yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan doa baik yang diijabah dan dikabulkan. Kita lihat juga persahabat ya, kalimat caption panjang yang ditulis oleh L2W. Masih dalam rangka milad Abang L, Alhamdulillah agenda kedua L2W yaitu berbagi tas sekolah, makanan, dan peralatan sekolah untuk 15 anak yatim di Jakarta. Lokasi tidak jauh dari member L2W. Kebetulan lokasinya langsung ada di rumah Bu RT supaya tepat sasaran pada anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan berupa peralatan sekolah. Masya Allah, rangkaian kebaikan yang kami selenggarakan masih belum usai Masih ada beberapa kegiatan yang masih terselenggara Dan akan kami posting satu persatu di akun ini Amanah para donatur, sudah kami laksanakan nantikan postingan lainnya Itu kalimat dari Al-Buawe Mudah-mudahan kebaikan dari kita semuanya, persahabat ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diperlancar rezekinya berkah barokah amin kemudian juga persahabat ya kita lihat nih banyak doa-doa baik luar biasa kali ini dari Kak Rosa 24lar, mengunggah video persahabat ya ini part doa untuk BBL ini luar biasa dari 165 anak-anak yatim persahabat Doa untuk seluruh Lesa Lovers dimanapun berada juga Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan rezekinya selancar Mudah-mudahan persahabat ya Berkah Barokah Untuk semua yang sudah donasi Untuk spesial di acaranya BBL ya Ulang tahun spesial BBL Luar biasa Doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu kompak, dan makin solid untuk mendukung Leslar Family. Kemudian juga bersahabat, kita lihat juga di unggahan IG Siaka, Make Makeup 5 jam yang lalu. Mengunggah video bareng BBL, ada sebuah ucapan juga, selamat ulang tahun, Al-Fatih, katanya tuh. Semoga menjadi anak-anak yang berbakti kepada Bunda dan Papa, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya, doa-doa baik dari orang-orang baik juga Tentunya diinjakan dan dikabulkan Kita lihat juga selain Kak make up Ada Kak Bibo juga yang unggah video momen BBL di Bali Ada ucapan Happy Birthday BBL wow. Begitu banyak orang-orang baik yang mendoakan Abang El Masya Allah BBL Di akun Instagram orang-orang penuh dengan videonya BBL Kita kagum dan bangga Kemudian juga bersehabet kita simak di sini ada momen saat Ustadz Fahru bersahabat ya berbicara kepada Rizky Bilar. Ternyata alasan Ustadz Fahru sering komentar di nya Bilar itu untuk menguatkan Rizky Bilar. Banyak orang-orang yang menjatuhkan, banyak orang-orang yang berkomentar tidak baik bersahabat. Seorang Ustadz. Ustadz Fahru aja melihat netizen begitu kejam dengan ketikannya. Wow Ustadz Fahru aja ikutan marah bersahabat ya Semoga Papa Bilar ini selalu dikuatkan Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Keep Calm Masya Allah Seorang Ustadz aja melihat netizen begitu kejam dengan ketikanya aja ikut marah Semoga Kak Bilar dikuatkan hatinya dan tambah sabarnya, tentunya dijauhkan dari bahayanya fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Masya Allah. Kita lihat juga bersahabat di beberapa tanggapan komentar banyak sekali respon yang diberikan. Diantaranya dari akun, Inakudut Almira mengatakan, Akhirnya, ada orang yang bisa melindungi Bilar. Walaupun hanya lewat komen di feed, Makasih Ustadz, Bilar yang sekarang jauh lebih kuat, karena diterpak hujatan sejak 2020 awal viral, Aku juga suka nangis kalau ingat dia dipandang negatif mulu Itu hanya orang-orang syirik saja yang berkomentar tidak baik Yang selalu ingin menjatuhkan Rizky Bilar terutama Hanya doa terbaik, mudah-mudahan Apabila Bunda Lesti selalu jauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di malam ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan bahagia dari Lesti dan Bila. Tentunya, ini dulu. Informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.